Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus Pasal yang ke-9 ayat 30 sampai ayat 32 saja Kita akan membaca, menyimak bersama-sama dalam bacaan kita ini Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea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 kapot leha adonai elohenu kapot Leha segala kemuliaan ya adonai Tuhanku kemuliaan bagimu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sesungguhnya bacaan kita harusnya sampai ayat 37 tapi sebagaimana perikop membaginya saya ingin menjelaskan ayat 30-32 Lalu 33 sampai 37 sebagai implementasi dari apa yang terjadi pada ayat 30 dan 32. Menarik sekali kata-kata Yesus dan murid-muridnya. Kata-kata ini begitu jelas dan menurut tradisi Yahudi seorang rabi itu selalu mempunyai banyak pengikut dan punya murid. ...karenanya kata rabi itu artinya orang yang diagungkan, orang yang didengar. Karena itu kata rabi tidak pantas diterjemahkan teacher tapi master. Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu sebagai rule model ...daripada kehidupannya, ajarannya. Kata rabi, ku dikatakan di sini sama halnya yang diingini ungkapkan pada Yesus dan murid-muridnya. Kata-kata ini tidak pernah terpisahkan karena seorang rabi harus punya murid yaitu disebut talmidin sehingga merupakan spesifik sekali hubungan mereka. Jadi bukan pengikut tapi ada bagian murid yang dipisahkan. Menurut tradisi Yahudi sekitar sampai 15 sampai 20 paling banyak. Bahkan Yesus hanya mengambil 12 daripada murid-murid itu. Dan murid-murid ini dispesialkan untuk menerima ajaran yang tidak diajarkan secara umum. Tapi diajarkan kepada murid untuk menjadi pedoman. azas daripada seorang guru mengajarkan. Hal-hal inilah yang terpenting sekali, sehingga kalau saya membahas di sini melihat kata Yesus dan murid-muridnya kata yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga Yesus sebagai guru dan murid-muridnya jadi terikat sekali satu dengan yang lain, tidak boleh terlepas ya tidak boleh terlepas apapun juga teladan hidupnya, ajarannya semuanya tidak bisa. Dan kata-kata ini akan menjadi jelas sekali nanti kita lihat bahwa mengapa guru dan murid beserta mengajarkan mereka dikatakan di sini ya jelas sekali pada ayat 30 bahwa dia berangkat dari situ bersama murid-muridnya tidak mau hal itu diketahui orang. Artinya waktu yang khusus ya spesifik sekali bahwa sungguh-sungguh hubungan mereka sangat erat akrab menyatu bahkan dikatakan di situ sebab kenapa ia sedang mengajar murid-muridnya kata dia mengajarkan murid-muridnya artinya dikatakan di sini dia mengajarkan kepada muridnya ada sesuatu yang ingin diajarkan Eddie da edidasken Didaskan, didaskaleu, ya artinya sedang kata itu dikatakan sedang. Jadi dia mengajarkan sesuatu. Jadi ajarannya ini menjadi ikatan yang sangat kuat, ya karena inilah yang diajarkan. Jadi ada ajaran, ya seorang guru pasti mempunyai ciri khusus tentang ajarannya dan ajarannya ini menjadi pedoman. Menjadi asas dari segala kehidupannya. Apa pedoman dasar daripada Yesus dan murid-muridnya. Ini juga harus jadi rule mode bagi kita satu dengan yang lain. Mari kita ingin melihat apa sesungguhnya yang diajarkan kepadanya. Dia berbicara tentang anak manusia yang akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Ini inti, inti asas ajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya: ke dalam tangan hiras antropon, hiras antropon sebetulnya menggunakan bentuk ya jamak, berarti. Tangan-tangan para manusia. Jadi kalimat ini untuk menunjukkan tangan-tangan manusialah yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan, untuk dibunuh. Mengapa demikian? Karena tangan-tangan kotor manusia. Bukan hanya pada waktu peristiwa itu tetapi untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan manusia inilah yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Perbuatan manusia adalah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu asas betul. Bahwa Yesus bukan mati karena hanya memberontak atau berbeda dengan satu dengan yang lain. Bukan hanya sekelompok, itu hanya sebagai contoh. Tetapi tangan-tangan manusia secara universal bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa, Artinya perbuatan-perbuatan manusia yang jatuh dalam dosa inilah yang menjadi dasar. Kenapa Yesus dibunuh, disalib dan dia akan bangkit. Jadi ini intinya. Jadi kalau ini intinya pedomannya, nanti orang bisa mengembangkan satu dengan yang lain. Tapi prinsip ini dulu yang harus dipegang. Jadi ketika kita memandang perbedaan, ciri khusus pemahaman dari setiap guru bahkan dari setiap gereja kita melihat itu semua kekayaan yang Tuhan berikan karena pekerjaan roh kudus tidak bisa diprotokoler dia bebas mengembangkan segala sesuatunya itulah kreasi daripada roh kudus tapi intinya Selagi orang percaya bahwa Yesus juru selamatnya Ditebus, Yesus mati buat dia Menebus dosanya Dan keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus Ya sudah Kita harus pegang ini ya Jangan kita uh, artinya berbeda satu dengan yang lain Hanya atribut ya Intinya, dasarnya jadi kita bisa menerima orang, bergaul dengan orang, siapa saja ya, sehingga menjadi kesatuan tubuh Kristus yang kita utamakan. Kena lihat ajarannya, ajaran intinya. Kecuali kalau dia bilang kami tidak ditebus oleh Yesus. ya, ya Lain soal begitu. Itu sudah ada jelas berbeda, berbeda amat banyak. Sebaik apapun itu satu perbedaan yang mendasar. Yesus ingin menekankan itu. Karena itu dikatakan heras antropon. Jadi karena perbuatan-perbuatan manusia inilah sehingga Yesus harus mati. Ya, itu dosa manusia. Ya dikatakan situ. Tetapi dikatakan sesudah tiga hari ia dibunuh ia akan bang bangkit nah, sebagai satu kemenangan dia akan bangkit. Nah saudara saya ingin berbicara dulu. Perbuatan dosa manusia adalah yang disebutkan di sini Heras antropon Yaitu perbuatan tangan-tangan manusia Siapakah yang disebut manusia? Kita perlu membahas itu dulu Apakah manusia itu manusia? Ya, Ini pertanyaan saya kedua Bagaimana manusia sekarang? Lalu apa konsep manusia? Ketika diciptakan oleh Tuhan. Jelas sekali seperti kejadian 1 ayat 20, 26. Ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya ada potensi ilahi, ada kualitas ilahi di dalam diri manusia pertama. Potensi ilahi, kualitas ilahi inilah yang hilang. Manusia yang sekarang dengan manusia ketika diciptakan sama, ya. Jadi, tidak ada perbedaannya. Jangan saudara berpikir manusia yang pertama diciptakan seperti monyet, tidak lalu berevolusi menjadi manusia yang sekarang bukan, ya. Tapi manusia yang pertama, inti manusia yang pertama bentuknya sama, tapi dia memiliki yang pertama itu kualitas ilahi. Potensi Ilahi ada dalam diri manusia. Potensi Ilahi dan kualitas Ilahi lah yang disebutkan dalam kejadian 1 ayat 20, 26 ini yang hilang ketika jatuh dalam dosa. Manusia tidak memiliki lagi potensi Ilahi. Tidak memiliki lagi kualitas-kualitas Ilahi. Manusia hilang itu semua. Nah, siapa yang sanggup mengembalikan potensi ilahi dan kualitas ilahi. Siapa? Kalau bukan Tuhan itu sendiri. Sendiri. Karena dia yang memiliki potensi, dia yang memiliki kualitas ilahi. Makanya potensi dan kualitas ilahi itu datang sebagai manusia untuk memulihkan manusia, supaya manusia beroleh kembali potensi dan kualitas ilahi. Hanya lewat Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi ketika kita menerima Yesus itu perkara yang dahsyat. Potensi ilahi itu kembali. Karena itu dimeteraikan ya dikirimkan Roh Kudus. Ya sehingga dia memiliki kualitas-kualitas ilahi. -kualitas ilahi muncul terus berkembang-berkembang dalam setiap diri manusia. Kerohanian mereka makin lama makin tinggi. Kualitasnya makin tinggi kualitas rohaninya. Bukan pada waktu baru bertobat menyala-nyala lalu kemudian menjadi hilang. ya Tidak demikian. Jadi itu. Jadi tidak seorang nabi, tidak seorang pemimpin agama yang sanggup mengembalikan potensi dan kualitas ilahi. Kecuali Tuhan itu sen sendiri. Karena itu dia datang dari sana. Itulah manusia. Karena itu pertanyaan saya. Apakah manusia sekarang ini bisa disebut manusia? Meskipun secara umum disebut manu, manusia tapi belum tentu manusia. Nah, dikatakan pada ajarannya kita lanjut pada yang kedua. Ya, membunuh dia. Membunuh dia. Kalau membunuh dia berarti Yesus mah mati. Kalau mati Menurut pikiran manusia, gagal. Gagal. ya Pupus semua harapan dalam mengikuti Yesus. Artinya penderitaan. Ya. Tetapi sayang sekali, murid-murid ini tidak memperhatikan kalimat yang akhir. Sesudah ia dibunuh, ia akan Ya. Mereka tidak peduli dengan kata sesudah dan bangkit. Kenapa demikian? Karena dikuasai oleh pertama, ketakutan. Artinya kalau saya selidikin bersama di sini, mereka mengikuti Yesus sebelum menerima ajaran Yesus, mereka sudah punya pemahaman terlebih dahulu. Ada kebenaran yang mendahului di dalam diri mereka tentang apa mengikuti Yesus. Dan untuk merubah prapaham ini sangat sulit. Ini murid-murid. Nanti kan lihat di implementasinya pada ayat 33 sampai 37. Artinya mengikuti Yesus itu apa? Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih hebat? Kita lihat di sana. Yesus menunjukkan. Dan Markus sungguh menyusun ini sangat baik sekali. Sehingga kita bisa melihat. Bahwa pra paham itu bahaya. Kalau ada kebenaran lebih dahulu di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah punya duluan. ya Sehingga dikatakan di sini. Mereka ajaran tentang penderitaan bagi mereka. Sesuatu yang tidak mungkin. Ada keselamatan dalam kematian, ada kemenangan dalam penderitaan, sangat tidak dimengerti. Padahal manusia sadar betul bahwa kenyataan hidup itu adalah penderitaan. Itu kenyataan hidup. ya. Tapi yang terpenting bukan soal penderitaannya. Bagaimana keluar dari penderitaan itu sebagai pemenang. Ini prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Yesus. Tapi mereka tidak ayat 32 dikatakan mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Ya, karena ada kata eknon, Kata eknon, Eknon torema artinya mereka tidak bisa mengerti perkataan Yesus tentang penderitaan itu. Ya. Sebetulnya bentuk dikatakan eknon ini yaitu ak kata dasarnya aknau. Aknau A dan kno. Knou, artinya kno, nouns, nouns itu pengetahuan. Jadi tidak punya pengetahuan. Ya, jadi karena tidak memiliki pengetahuan, tidak mengerti sehingga mereka memahami sendiri bahkan kata-kata di sini tidak mengerti ini lebih tepat mengabaikan tidak mengubris karena lebih mementingkan pemahamannya tadi ikut Yesus ya menangan terus tidak menjalani jalan salib ya, tidak ada penderitaan sama sekali ya. ikut Yesus seperti itu ya jadi, sulit di sini dikatakan sehingga dia menolak, ya bahkan tidak menggubris kata-kata akan menderita. Wah, kalau menderita, oh mungkin ini maksudnya contoh saja. Mungkin bisa dibagi murid -murid itu murid-murid itu berkata-kata seperti itu. Nanti kita lihat dalam implementasi perikop selanjutnya, kita lihat apa motivasi mereka mengikuti Yesus, mencari siapa yang paling baik. Besar, disitu, menjadi besar, menjadi yang terdahulu, yang menjadi yang terkemuka, kan begitu. Yesus merombak sama sekali pengertian seperti itu, tidak. Kalau engkau ingin menjadi terkemuka, terdahulu, terhebat, ya, engkau harus menjadi pelayan. Lucu ya, kontradiksi sekali dengan konsep dunia. Gitu, engkau menjadi pelayan, jangan lemah. Nanti diinjek orang, kan begitu? Kata orang Palembang, "Ya, kita harus kuat, tunjukkan, tidak boleh tunjukkan kelemahanmu." Itu tapi tidak berbalik sekali. Nah, karena itulah, karena itulah masalah gereja, masalah kehidupan gereja, masalah organisasi gereja, masalah pelayan-pelayan dalam gereja, karena tidak mau melayani. Tidak mau menjadi pelah, pelayan, ingin jadi pemim, pemimpin. Karena ingin jadi pemimpin, ngapain gua ngikutin dia terus umur-umur? Gua harus berdiri sendiri dong supaya gua bisa jadi pemim, pemimpin. Daripada saya jadi koki terus di restoran besar, lebih baik saya jadi bos di warung yang kecil. Kira-kira gitu pengertiannya. Nah, ini, ini ini ini nanti kita lihat kebenaran yang mereka pikirkan itu. sehingga mereka tidak bisa terbuka dengan apa yang diajarkan Yesus. Pokoknya begini, nah, sudah kalau orang sudah berdiskusi, sudah bicara pokoknya ya itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, gitu. ayat 32 masih kita. Gitu. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun apa? segan menanyakan ke kepadanya. Mungkin kata-kata ini dicarikan supaya tepat agak menghormatin sedikit epo bonto. Epo bonto merupakan kata dasarnya pobio. Pobio lah yang menjadi modal moda daripada perkataan yaitu pobi. Ya, pobi yaitu terminologi ilmu kejiwaan. Ya, bahwa orang pobi bukan beda, takut dong. Pobi itu sangat ketakutan. Belum apa-apa sudah sangat ketakutan, jadi gak bisa. Wah, saya takut. Ya, ketakutan sekali dan menutup diri kalau ketakutan itu. Ya, sehingga. Tidak bisa menerima perkara-perkara yang, yang baru, karena menutup diri tadi. Kata "segan" takut malu menanyakan, "Ya, itu kalau saya perhatikan." Kata "segan" tadi, kenapa murid-murid diam? Mereka, kenapa tidak mau bertanya? Lalu, apa gunanya jadi murid kalau tidak berani bertanya dengan guru? Karena ini soal ajaran ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena malu takut ketahuan bodoh ya. Ya, ah daripada repot ya. Karena itu bisa saja karena kesombongan. Nah, aku sudah tahu yang penting aku tahu bahwa itu begini. Sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwa Hubungan itu menjadi terganggu. Hubungan antara murid dengan guru harus terbuka. Tidak boleh ada sesuatu yang disem, disembunyikan. Dia terbuka. Dan sebagai manusia berbeda dengan Yesus. ya Sebagai manusia kalau saya. Daripada saya jawab salah. Lebih baik kalau tidak tahu. Saya jawab tidak tahu. Saya harus belajar dulu dengan pertanyaanmu. Ya, pendeta itu tidak semua serba tahu, harus menjawab tahu semua. Enggak. Ada hal-hal yang dia tidak tahu, tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan pura-pura tahu. Nanti menyesatkan orang, Saudara, ya. Gitu. Ada yang bertanya dengan saya, "Bagaimana Pak sekarang dengan Metaverse?" Ya, gitu. Saya sendiri baru dengar. Meta itu saya pikir nama orang tadinya, ya, Meta itu dalam hitungan dalam bahasa Yunani sekarang ada meta metaverse. Saya tanya dulu, sekarang saya bisa jawab. Setelah tanya, gitu. Tapi waktu ditanya saya bingung, gitu. Bapak diminta untuk uh, seminar tentang metaverse bahasa itu sendiri. Saya baru tahu di WA itu prom meta, Facebook prom meta. Saya bilang apa sekarang dia dari meta ya? Nah, gitu. Lo ya. Kan perkembangan segala sesuatu. Pendeta itu bukan berarti semua ta, tahu. Ada hal-hal yang dia tidak tahu. Ya sudah, tunggu dulu. Jadi jangan sembarang ceplos. Bahaya sekali. Apalagi dalam khotbah khotbah itu waktu yang terbatas. Jangan gunakan statement-statement yang mengandung tanda tanya bagi orang lain. Karena waktunya terbatas. Gunakan kata-kata Statement-statement yang menguatkan. Gitu. Kecuali dalam diskusi. Ada dua arah. Makanya hotba itu disebut Plato parmakon. Parmakon berasal dari kata parmasi. Parmasi artinya bisa racun, bisa obat. Kalau kita salah statement. Kita lanjutkan sekarang. Pada ayat 33. Ya. Oh, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di -cover. No. Ya mereka tiba, mereka datang. Itu hampir sama kata-katanya. Berarti saudara perhatikan. Markus menyusun luar biasa. Dari awal dia bicara. Yesus murid-muridnya. Yesus murid-muridnya. Yesus murid-muridnya. Ya digunakan kata-kata itu. Mereka datang mereka tiba bersama-sama untuk menunjukkan di sini. Dan ketika mereka tiba di sana, ya, kata mereka ini artinya Yesus dan murid-muridnya, ya dua kata yang tidak boleh dipisahkan dalam pelayanan Yesus. Yesus dan murid-muridnya. Jadi tolong dua kata ini kita pelajari bersama bahwa ada ikatan yang begitu kuat Antara kita dengan Yesus. Kita murid. Yesus guru. Berarti ada sesuatu ajaran yang kita terima dari Yesus. Ajaran inilah. Karenanya dikatakan di situ ketika mereka tiba di sana. Mereka bertanya. ya Mereka bertanya. Dua kata yang saya katakan tadi tidak boleh dipisahkan. Mari kita lihat dulu. Matius 28 ayat 19 jadikanlah semua bangsamu muridku jadikanlah semua bangsa muridku kata perintah dalam amanat Agung ini ya seringkali saya melihat di salah mengerti Pergilah baptislah ya karena ada kata Pergilah ya baptislah karena ada kata katalah ini Ya, jadi pergi baptis ya jadi coba hilangkan katalah dulu ya. Padahal sesungguhnya yang kata perintah dari ayat ini jadikanlah ya sebab pergi dan baptis kata kerja akibat sesudah menjadikanmu murid jadi murid. Jadi yang utama itu jadikan dia mau murid. Kalau kemudian mau cepat dibaptis, mau segala sesuatu, silah-silahkan saja. Saya sindak keberatan itu soal masing-masing orang punya strategi. Tetapi jangan lupa bimbing dia sampai betul-betul menjadi mau murid. Sampai jadi murid karena itulah dikatakan pergilah menggunakan kata kerja ya sama halnya dengan baptislah baptiso ya itu memang aktif tetapi dalam kata bentuk kerja ya sehingga itu tadi itu ilustrasi saja bahwa kita ini punya ajaran ya karena ada guru kan kita punya ikatan. Ya. Di Das ada aja ajaran. Makanya kitab ajaran itu dari sejak awal gereja awal disebut didake. Didake itu kita penga, pengajaran. Jadi ada pengajarannya. Ada intinya yang jelas. Ia bertanya dengan murid-muridnya. Apa sih yang kau perbincangkan di tengah jalan? Ya mungkin mereka berjalan. Biasanya orang kalau dalam perjalanan untuk mengisi waktu itu kan adalah ngobrol, tanya. Tapi ini tidak. Dikatakan Epirota, kata Epirota dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Bukan dia tidak tahu, tapi dia ingin murid-muridnya membuka dirinya untuk tidak membencangkan di belakang supaya ia dapat memperbaiki kesalahan, ya supaya ia dapat mengajarkan kebenaran, ya apa yang kamu perbincangkan, ya artinya yang kamu dialogkan itu apa, ya apa sih kan yang kamu yang kamu dialogkan, yang kamu perbincangkan, yang kamu diskusikan, yang kamu seminarkan, bahkan yang kamu konferensikan dalam pertemuan-pertemuan itu, apa sih pertanyaanmu? Apakah kita sudah sama seperti Yesus? Sebetulnya itu yang menjadi inti, ya. Jadi bukan yang hal-hal yang lain. Mereka diam, ya, terus berdiam. Sebab mereka di tengah jalan tadi, mereka mendengar apa mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Berarti, apa soal kedudukan? Posisi siapa yang harus dihormati? Ini sesungguhnya masalah gereja. Ini masalah persekutuan kita. Kita merasa ingin selalu menjadi yang lebih lebih besar, lebih utama, lebih ini. Padahal kita lupa. Di sini bukan untuk mencari yang terbesar, tapi siapa yang mau melayani. Memang konsep Yesus berbeda dengan dunia ini, ya beda sekali. Banyak hal-hal yang saya lihat, waduh. Tapi itulah istimewanya, disitulah hebatnya. Apakah cocok di dunia ini tampar pipi kiri beri pipi kanan? Enggak cocok. Ya, Yang paling cocok di dunia tampar pipi kiri balas tangan kanan. Kan itu lebih cocok, lebih lebih cengli gitu. Lebih masuk, lebih masuk akal gitu. Tapi enggak demikian. Yesus mengajarkan lain sekali. Esiopon mereka diam. Diam di sini, diam dalam arti seribu bahasa, diam karena ma, malu. Yesus yang bertanya. Mereka bertengkar bukan pada pokok-pokok pembahasan yang Yesus ajarkan, aku harus mati, menderita, dibunuh, bangkit. Nah, mestinya kan yang diperbincangkan itu intinya. Apa maksud Yesus? Kenapa tangan-tangan manusia, perbuatan-perbuatan manusia sehingga perbuatan manusia membuat dia dibunuh? Mestinya di percakapan itu. Nah, ini murid, murid aja kelas murid ini, kelas murid yang Orsinil yang bell up. Apalagi kita yang kawin, raya, kelas murid saja. Mana yang diterangkan, mana didiskusikan, beda. Saya juga suka mikir gitu, saya khutbah begini tapi mereka diskusinya soal lain lagi saudara ya. Soal salib pendeta lah, soal apa gitu, soal baju pendeta lah gitu loh. Ya di Jakarta maksud saya gitu ya. Enggak di sini, jadi apa yang diperbincangkan? Jadi temanya beda sekali, mestinya mereka kan tidak mengerti. Mereka perbincangkan itu, perdebatkan, oh, itu menarik dan itu ajaran. Jadi banyak sekali kita ajarkan Tapi orang tidak mengerti apa yang kita ajarkan Ya, Mereka bertengkar Berbicara tentang mimpi-mimpi besar Mengikuti Yesus Nanti mendapat kehormatan Mungkin mereka berpikir Sedang menyusun kabinet Kalau Yesus menang Kalau begitu ini capres Gitu jadi nanti kalau menang kamu di mana di mana di mana di mana posisi seperti itu. Tetapi pada ayat 35 kalau coba kita perhatikan ayat 35. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 muridnya. Katanya kepada mereka, ya ke-12 murid katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, ndaklah ia menjadi yang terakhir. Dari semuanya dan tolong sambung, ya pelayan dari semuanya lebih tegas lagi apa? Pelayan dari semuanya. Tolong jangan dirubah ya, bukan pemimpin. Ya, jadi pemimpin bukan sasaran pelayanan kita. Sasaran pelayanan kita adalah melayani Yesus di mana saja kita ditempatkan. Kita tolong, ayat ini jadi stiker, terutama oleh pengerja-pengerja di sini. ya, Jadi stiker gitu ya? Pelayan-pelayan saya waktu dulu ngomong bukan hanya pelayan kita, ini kacung kampretnya, kampret. Nah, gitu ya. Ya, kacung kampretnya Tuhan, jadi ya, suruh Tuhan seperti itu. Diabaikan orang, dihina orang, tidak diterima apa yang kita kerjakan. Sudah, ya, biasa. Masa pembantu di rumah aja bertahan, ya? Kadang-kadang kita abaikan juga, ya. Kita jarang sekali ada tuan memuji pembantu. Ayo, jujur, meskipun dia orang Kristen, gitu ya? Kita jarang. Wah, Mbak, hari ini luar biasa, bersih sekali karena tidak dipuji makanya dia biasa-biasa aja jadi pelayan dari semuanya dia konos dia konos dia ken dia ken itu bukan kedudukan sekarang di gereja jadi jabatan gitu dari mana itu asalnya maaf skritik saya ya itu itu bukan presbiter segala itu bukan kedudukan pembagian tu Tugas, tapi yang diangkat diaken, merasa oh, gue sudah diaken loh. <laughs> di mana itu posisi dalam Yesus? Diaken itu, itu tugas, tugas sebagai Dia, diaken. Jadi, kita diaken semua yang hotbah, yang mana yang semua itu sama di mata Tuhan. Amin. Jadi, disinilah Yesus ingin mengubah paham kebenaran yang tidak benar yang diyakinin oleh murid-muridnya tentang menjadi lebih besar tentang mencari keuntungan sebagai priba pribadi Yesus menegur itu dan ini ini kenapa kenapa coba saudara saya ingin merenungkan karena begitu banyak kenapa urusan Uh, soal apa saja dalam gereja Kenapa tidak mudah diselesaikan Karena ingin menjadi lebih Lebih besar itu tadi Ya sekarang kita lihat Menjadi yang terdahulu hendaklah Menjadi terah, terakhir Ini ajaran Yesus ini Yang terdahulu harus yang terakhir Gitu Jadi ya silahkan saja Ya Siapa yang menjadi terdahulu Menjadi pelayan dari semua Semua Ya dikatakan menjadi pelayan dari semua Nah Yesus kasih contoh Ayat 36 Ya kita lihat dalam bacaan ini Apa contohnya Yesus mengambil seorang anak kecil Paidon, Paidion Ya menempatkan di tengah-tengah mereka kemudian ia memeluk anak itu. Ya, merujuk ini anak masih sangat kecil. Ya. Dikatakan ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia akan menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Dia menyambut Menyambut aku Ya dikatakan situ, Mengambil seorang anak kecil Dijadikan contoh Ya Karena anak kecil itu Tidak memiliki kesom kesombongan Kepentingan Dia lemah Tidak berdaya Rendah Rendah hati Ia menempatkan di tengah-tengah mereka Menjadi pusat perhatian Yesus mengajar yang kedua tadi pesan yang kedua. Kenapa anak kecil ini ditempatkan di sana? Jangan memandang rendah. Kita diajar paling utama. Ya karena itu ada ilustris ilustrasi Billy Graham bagus sekali dalam gedung gereja itu. Ya begitu banyak manusia. Siapa tahu ada malaikat yang nyamar. Menjadi manu? manusia, mungkin, oh, manusianya yang tidak menarik bagi kita. Ya, tapi siapa tahu dia sedang menyamar. Saudara ingin menguji uh, kerendahan hati kita di mana, di mana gitu. yang kira-kira seperti itu. Semoga percaya dengan ilustrasi ada malaikat penyamar. Jadi, saudara berhati-hati sekali kalau lihat. Orang miskin, orang yang tidak terpandang Datang, bau lagi badannya duduk di sebelah kita Ayo saudara Lalu saudara ambil pindah kursi lain gitu. Malaikat bilang oh begitu ya Kira-kira gitu, begitu Dan Inilah pesan daripada bacaan kita ini Artinya yang pertama Pentingnya hubungan murid dengan guru Yang kedua soal ah Ajaran, ajaran kita jelas dengan tegas katakan Yesus ya mati karena diserahkan oleh perbuatan jahat mano manusia dosa-dosa mano manusia. Yang ketiga kita harus memiliki sebuah hubungan ajar ajaran. Nah, ajaran inilah yang mengajar kita tidak mencari siapa yang besar tapi siapa yang mau malah melayani mendahulukan orang lain biar ini menjadi pegangan kita